Desa Minapolitan. Desa yang memiliki banyak sektor dengan ikon khusus yaitu tambak. Desa ini terkenal dengan potensi alamnya yang melimpah. Perpaduan sempurna atas gambaran alam dan sektor tambak yang cukup strategis. Desa yang berlokasi di sebelah selatan Sidoarjo ini berbatasan langsung dengan Desa Kalipecabean, memiliki luas wilayah 11.286,65 km persegi. Tidak lengkap rasanya jika tidak menjelaskan gambaran wilayah secara menyeluruh. Ya, desa yang satu ini memiliki titik koordinat desa lintang utara lintang selatan minus 1,483118 dan bujur barat bujur timur 112,752336. Walaupun desa ini tergolong di desa pinggir pesisir, jangan salah persepsi ya, desa ini memiliki banyak penduduk yang berpotensi dan memiliki ciri khas masing-masing. Sebelumnya, jumlah RT di desa Kedung Peluk ini sebanyak 20 RT dengan 4 RW diantaranya RW 1, Dusun Kedung Muliau, RW 2, Dusun Kedung Wonosari, RW 3, Dusun Kedung Sari, dan RW 4, Dusun Kedung Rijo. Dengan empat dusun yang dimiliki ini, tentunya ada banyak jumlah kepala keluarga yang bertempat tinggal di desa Kedung Peluk ini. Total terdapat 1.283 kakak yang ada di sini loh. Potensi dan sumber daya di desa juga harus didukung oleh pelayanan di desa. Oleh karena itu, pengurus desa Kedung Peluk berusaha memberikan sarana maupun infrastruktur yang baik. Berbagai program telah dilaksanakan oleh pihak desa diantaranya program Prosiandu Remaja, Lanjut Usia, Balita, Pos Bindu untuk Ibu Hamil, dan Pondkes Des atau Pondok Kesehatan Desa Beberapa program inilah yang menjadikan masyarakat untuk lebih aktif sebagai pihak desa yang bertanggung jawab atas kemajuan desa Sebagai hubungan timbal balik antara fasilitas desa dan masyarakatnya Udah manusia yang optimal, tentu saja harus didukung oleh pendidikan yang baik pula. Di desa Kedung Peluk ini terdapat tiga sekolah dasar yang unggul, ya. pertama SDN 1 Kedung Peluk, MI Islamiyah, dan SDN 2 Kedung Peluk yang berada di wilayah bangun. Beberapa sekolah ini sangat memiliki prioritas pada bagaimana menciptakan anak yang unggul dan berwasa rohani maupun kebangsaan, sehingga akan menimbulkan generasi puntus desa Kedung Peluk yang baik, dan tentunya akan menjadi investasi utama di desa gedung peluk karena kemajuan desa merupakan aset bersama bagi masyarakat Tidak lengkap rasanya jika tidak bercerita tentang mata pencaharian seperti julukannya, desa minapolitan desa dengan dominasi sektor tambak ini memiliki penduduk yang berfokus pada mata pencaharian sebagai petani tambak. walaupun sebagian besar juga terdapat wira swasta namun total dari petani tambak di desa ini cukup dominan. Jangan salah, setiap 4 sampai 5 bulan sekali tambak yang dimiliki oleh pribadi ini mampu panen sebanyak 5000 kg. Khususnya udang Fanami Kondisi demikian yang membuat penduduk desa Kedung Peluk tergolong sebagai penduduk yang sangat makmur. Sedikit penjelasan mengenai pertambakan, di desa Kedung Peluk ini memiliki banyak sekali pertambakan dengan luas yang berhektar-hektar. Dan jangan salah, setiap penduduknya rata-rata memiliki hasil tambak pribadi atau penyewaan untuk dikelola. Hasil budidaya tambak di desa yang satu ini diantaranya adalah ikan bandeng, udang, hujair, dan ikan nila. Tentunya hasil tembak tersebut juga disetor ke beberapa industri, salah satunya yang terkenal adalah PT Athena. Selain itu, penjualan hasil tambak juga dilakukan di salah satu pasar yang berada pada wilayah Lingkar Timur. Desa Kedemuluk tidak semata-mata menawarkan suguhan tambaknya saja, akan tetapi desa yang satu ini menyuguhkan potensi wisata, sehingga jangan heran apabila Desa Peluk ini memiliki tiga tempat wisata unggulan. Yang pertama adalah wisata religi pada makam Dewi Skardadu. Objek wisata Dewi Skardadu ini tidak pernah sepi akan peziarah dari luar daerah Kedung Peluk. Untuk yang kedua adalah wisata kusuma Tirta Minapolitan sebagai rumah makan dan wisata pemancingan yang dimiliki oleh pribadi. Setiap jalan di sini juga terdapat pelang yang menandakan potensi wisata pemancingan di Desa Kedung Peluk pada tambah UMKM di desa ini juga tidak kalah maju bahkan banyak sekali UMKM yang sudah terkenal di lingkungan eksternal antara lain UMKM di desa ini ada olahan bandeng duri, lalu ada olahan ikan lalu juga ada olahan keripik nugair dan juga olahan keripik ikan gabus dan juga otak-otak bandeng dan yang menjadi ikon dari desa ini adalah bandeng duri. tidak heran rasanya bila mana Olahan UMKM di desa ini banyak sekali dicari oleh kalangan eksternal. Bahkan, saat ini UMKM di desa ini berkembang pesat seusai pandemi COVID-19 masuk kepada salah satu fokus badan usaha milik desa BUMDES di wilayah Kedung Peluk ini terdiri dari lima fokus unit usaha unit yang pertama ada unit usaha rumah makan dan pemancingan Jogoresel yang berfokus pada restoran dan tempat pemancingan yang kedua ada unit dermaga parkir perahu yang berfokus pada jasa penyewaan perahu untuk ziarah dan pengangkutan barang dan yang selanjutnya ada unit pengelolaan sampah yang berfokus pada pembakaran sampah dan unit yang keempat ada persewaan ruko yang berfokus pada pengembangan kegiatan perdagangan dan yang Terakhir ada unit kantor pos yang berfokus pada layanan pembayaran bagi masyarakat